serta klik tombol notifikasinya tersahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat setelah list lore, tentunya baiklah prasahabat list lore, dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini bambimin akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kita ke kabar dan keunggang pertama, persahabatia, ya, ada kabar yang membuat kita bahagia Yang mana dari pakar hukum langsung, persahabatia ya, Bapak Abdul Fikar Ini menyampaikan bahwa Lesnar itu tidak bisa kan Persahabatia, ya, ini ada penjelasan dari Bapak Abdul Fikar sebagai pakar hukum di sini kita lihat kalau kebohongannya itu menyangkut kepentingan publik itu bisa dipidanakan persahabat ya. Tetapi kalau nggak ada urusan yang nggak bisa itu yang disampaikan oleh pakar hukum atau fikar saat ditemui oleh insert live persahabat ya. Tentu ini harus dipahami harus dicerna baik-baik persahabat ya. Leslar itu tidak bisa dipidanakan. Unggahan tersebut pun di kembali oleh akun Leslar Lovers underscore official. Ada kalimat caption yang dituliskan dalam postingan tersebut nih. Simak baik-baik dari pagar hukum. Tuh, persahabat ya. Dan di postingan tersebut juga banyak sekali tanggapan dari para fans, yakni dari akun Instagram. Lisha Farha mengatakan yang melaporkan kurang kerjaan. Banyak kawin lagi tuh gimana hukumnya luar biasa banyak persahabat ya yuk support yang terbaik saja untuk idola kita Mudah-mudahan saja Dedek Lesti dan kakak Bilar itu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Imazpa202 mengatakan orang kagak ada kerjaan katanya tuh yang melaporkan persahabat yang memang betul banget Tentunya mudah-mudahan kita tetap kompak dan solid Mendukung, men-support Dede dan kakak Pilar Dan selanjutnya Ini ada kabar bahagia juga yang kita dapatkan langsung dari Indosiar Indosiar, Pak Sahabat, yang menginfokan bahwa Bakal ada acara Indonesia Dandut Award 2021 Segera di Indosiar, Pak ya. Wah, Masya Allah banget nih Ini kejutan juga untuk kita semua Mudah-mudahan Dedek masuk di nominasi Dan mendapatkan penghargaan Amin, dan kita lihat ada kalimat caption Info juga yang dituliskan Indonesia dan Loot World 2021 akan segera digelar Kalian penasaran siapa saja Insan Gangdut yang akan meraih penghargaan Coba jagoan kalian siapa nih? Kita lihat di kolom komentar nih persabat ya Tentunya banyak sekali DDL Lesti kejora disebutkan di kolom komentar Rasabatya oleh para fans sejati Dari akun Virus Leslarni Bismillah rezeki Bunda Lesti Amin Dan kita lihat juga selanjutnya dari Angkun Lesti Bilar Galeri Underscore Bismillah Bunda Utun Lesti Kejora Masya Allah banget ya Tetap kompak dan solid nih Luar biasa Semakin bangga dan bahagia Tentunya menjadi bagian dari Leslar Wow Masya Allah banget luar biasa Dan berikutnya juga Dunggan terbaru dari Ayah Kejora Kita lihat di ya, akun Instagram pribadi Ayah Nih Masya Allah Lokasinya ada di Lembang ya Tepatnya di Kota Bandung Luar biasa Ayah Kejora dan keluarga besar lagi jalan-jalan nih sepertinya Masya Allah. Lagi ternak ikan katanya, belajar ternak ikan kata Ayah Kejora. Mudah-mudahan keluarga besar Lesti selalu diberikan kesehatan dan selalu memberikan tentunya kabar dan vitamin-vitamin bahagia seputar Lesti dan Pilar. Banyak sekali juga komentar yang diberikan dari postingan tersebut yakni dari akun Instagram. Yola Padang mengatakan sehat selalu ayah Masya Allah banget ya amin Mudah-mudahan selalu banyak doa baik yang diberikan dari fan-fan sejati Leslar Terhadap keluarga besar idola kita Dan berikutnya juga ada kabar yang membanggakan untuk kita semua Alhamdulillah untuk vlog Bumil di Rans Entertainment Ini sudah trending satu di Youtube Wow Masya Allah banget Alhamdulillah persahabat ya Tentunya ini suatu kebanggaan juga ada di DLSD, pastinya bisa trending nomor satu. Amin, rezeki bumil nih ya. bumil squad luar biasa. Mudah-mudahan selalu berikan kesehatan dan kebahagiaan untuk para bumil di selutan. tersebut dipasang kembali oleh akun AHA underscore Leslar. Ada kalimat caption yang dituliskan, "Alhamdulillah rezeki debu Bumils. katanya tuh mantap banget ya, trending satu.